Aku tersipu buatku memalu-malu saat bersamamu, saat ku dirimu. Aku, kau merintih buluku, kau jadiku. Padaku. Mungkin inilah rasanya Rasa suka pada dirinya Sejak pertama aku bertanya Facebookmu apa? Nomormu berapa? Mungkin inilah rasanya Cinta pada padaku Follow Twittermu Aku tunggu retweetmu Agar aku tahu Sukakah kamu kepadaku Jangan lupa